Halo guys, assalamualaikum semuanya. Di video kali ini seperti biasa saya akan memberikan priset-priset yang terbaru lagi, gitu ya. Oke, kita langsung aja masuk ke video preset yang pertama. lanjut ke persediaan kedua Musik Oke, lanjut ke versi yang ketiga. <SILENCIO> Oke, lanjut ke versi yang keempat, ya. Oke lanjut ke versiode yang kelima Oke lanjut ke versiode yang keenam Oke lanjut ke persediaan yang ke tujuh. Oke lanjut ke persediaan yang ke delapan ya. lanjut ke persediaan yang ke sembilan Oke lanjut ke persediaan yang ke sepuluh Tuh oh Oke, okay, lanjut ke Presiden ke-11. Oke, okay, lanjut ke Presiden ke-12. oke okay, lanjut ke presiden yang ke-13 oke okay, lanjut ke presiden yang ke-14 ya Oke okay, lanjut ke berita yang kelima belas. Oke okay, lanjut ke berita yang ke belas. Tunggu tunggu mau adu palang mbak siapa? Oke lanjut ke presiden ke tujuh belas Oke lanjut ke presiden ke delapan Oke okay, lanjut ke presiden yang ke-19 Oke okay, lanjut ke presiden yang ke-20